Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers Dimanapun kalian berada kembali lagi di Fatih hadir Untuk memberikan info-info menarik, kabar bahagia dan terbaru Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Memang makin malam makin banyak sekali vitamin yang kita dapatkan Namun sebelumnya persahabat bangunin akan menginfokan Ini kabar dari SCTV Dua jam yang lalu mengunggah foto Lesti dan foto Sri dvd -A. Ada sebuah pertanyaan di postingan ini Cengkok siapa yang paling ngetop versi kamu? Ini pertanyaan dari admin SCTV, persahabat ya, sama-sama punya cengkok yang luar biasa. Cengkok siapa yang paling atau versi kamu? Itu pertanyaannya. Namun begitu banyak persahabat, komentar yang beragam dari para fansnya Leslah. Kita simak dari akun Lesti Alfatih yang Skor FC disitu mengatakan, Lesti itu cengkoknya klasik. Kalau nyanyi gak pernah sama sekali menghilangkan versi aslinya yang emang sudah bagus Tapi Sri Devi juga bagus kok Yang menginspirasikan Lesti Sudah pasti bagus-bagus karena bercermin dari cara Lesti bernyanyi Ada juga persahabat tanggapan dari Kak Rosa nas S24lar Disitu mengatakan pakai ditanya yang Lesti kejora lah Katanya tuh persahabat ya Ada juga tanggapan dari Lesti Lesti.Fashion situ mengatakan ada si Mimin SCTV, mentang-mentang saudaranya ikan terbang gak bisa lagi bikin dan beritain tentang Lesti. Malah sekarang ikut-ikutan ganti tugas bikin postingan perbandingan-perbandingan yang kreatif, dong. Atau jangan-jangan adiknya sama aja orangnya, katanya. Ada juga tanggapan dari Lestari, bangkit Singapura. Jangan banding-bandingkan semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihanku tetap sang kejora, no the bad berapa tanggapan ya dari para fans yang tentunya persahabat ya, Lesti Kejora selalu menjadi pilihan nomor satu dan menanggapi juga dengan postingannya SCTV yang sudah tentunya membanding-bandingkan antara Lesti dan Sri Devi, ya tetap nomor satu adalah Sang Kejora, bunda Lesti emang selalu menjadi panutan semua orang, kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di storynya Kerasa dan Masya Allah, ini di Bandung tadi siang Masya Allah aslinya gelis pisan dedek Lesti kejora Ramah banget katanya terini ini yang sudah bertemu langsung ya Dengan Lesti dan Bilar bahwasanya Lestlar emang orang baik Ramah banget Dan aslinya pun Bunda Lesti sangat cantik katanya persahabat yang Mungil, baik hati, pokoknya lengkap sudah deh Yang baik-baik untuk Lestlar family Masya Allah Kemudian juga persahabat kita lihat di postingannya ke Sena Baru saja mengunggah potret kebersamaan dengan keluarga kecil Leslar malam hari ini wow, Masya Allah di minggu malam persahabat ya Tentunya banyak sekali vitamin yang kita dapatkan Memang vitaminnya keroyokan banget ya hari ini Masya Allah Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Kak Sena Seharian menemani dari L Jalan-Jalan di Bandung Sampai ketemu lagi di Bandung ya Maaf kakak Al sama teteh Clay Nya gak minep ya katanya tuh Masya Allah Terima kasih untuk Kak yang sudah menemani seharian Pokoknya untuk Lesti dan Bilar jalan-jalan di Bandung Apalagi al yang memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Keren banget Kemudian kita lujuk juga persahabat ya Cidukan al nih makin lucu Makin menggemaskan Masya Allah Gemes banget ya sama Al-Fatih Memang, tentunya, salvat banget dengan empengnya si L yang nggak mau lepas di mulutnya. Tuh, Masya Allah, ini aksi lucunya Abang L lepas, dan kita lihat langsung dipakein lagi ya sama Al Fatih. Itu empengnya, Emang ini anak lucu banget. Persahabatnya ada pinter, ganteng, soleh. Pokoknya, lengkap juga nih Al Fatih, kebanggaan kedua orang tua, dan tentunya kita semuanya. Kemudian juga persahabat kita simak nih ada momen yang membuat kita bangga juga dengan Leslar, terutama Papa Bilar, persahabat ya. Ini humble banget dengan siapapun. Kita lihat nih kedatangan Leslar ini disambut meriah oleh para fans di sana. Papa B langsung memberikan senyum manisnya. Aduh, masyaallah, banget persahabat ya, humble banget sampai semua orang aja. Tentunya video infoto Pokoknya lengkap sudah nih Kebahagiaan dari para fans yang sudah Bertemu secara langsung dengan Leslar family Begitu banyak juga Persahabat ya, komentar-komentar yang Positif, diantaranya Kita lihat di sini dari Mamah Cimelas Mengatakan Masya Allah Kalimat-kalimat Yang luar biasa Mudah-mudahan rumah tangga Leslar Selalu bahagia dan rukun Amin ini juga persahabatnya kita lihat nih salah satu cedukan di malam hari ini kita lihat ya membuktikan cinta mereka sangat kuat bunelesi selalu digandeng selalu digenggam perhatikan tangannya Bapak B langsung memegang tangan bunles aduh Masya Allah banget ya dan antusias warga Bandung pun begitu ramai persahabat ya ketika Bunda Nelsie mau masuk mobil aja langsung dikerumunin oleh para fans warga di sana kita juga lihat persahabatnya yang begitu banjir tanggapan komentar dari para fans di antara dari lina novel 16 digandeng terus istrinya ya pak btw dunia nyata lebih indah dari dunia maya Bismillah, insya Allah sakinah mawadah warahmah sehirnya sesurga ya Pak Bu Amin. Masya Allah banget senangnya warga Koroha ketika melihat vitamin yang tentunya luar biasa banjir malam hari ini. Doakan yang terbaik ya, untuk Leslar, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia. Apapun yang dikerjakan selalu dia berikan kelancaran. Kita semua juga persahabat ya, mudah-mudahan selalu lancar apapun yang dilakukan Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga judukan vitamin lainnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel DIVO TV yang akan terus memberikan informasi terbaru, vitamin bahagia dan kabar baik dari Lesti dan rizky bilar Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangin ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.